Bismillahirrahmanirrahim Ada pertanyaan Berangkat dari Hukum kontradiksi Yang menyebutkan bahwa Dua sifat Yang bertentangan Tidak akan ada Pada satu wujud Dua sifat yang bertentangan Tidak akan ada pada satu wujud Apel itu sebuah wujud yang, yang sudah bersifat, bersifat kecil, apel kecil, kecil. Maka, maka apel tersebut tidak mungkin pada saat yang sama, sama di tempat, tempat yang sama ada, itu apel besar, besar. Jadi, jadi tidak ada mungkin ada apel itu kecil dan besar Inilah hukum kontradiksi Tidak mungkin apel tersebut Besar dan kecil Nah Keadaan tersebut Menunjukkan beberapa poin Yaitu tentang waktu Waktu yang harus bersama Tempat juga harus sama Bendanya juga harus sama Hanya sifatnya yang ber beda. Jadi apel di atas, di atas meja itu sudah kecil, maka apel di atas meja itu tidak tidak kecil, eh, tidak, tidak besar. Apel di atas meja itu pada waktu tertentu sudah kecil, maka apel di atas meja pada waktu yang, pada waktu yang sama dan tempat yang sama tidak mungkin besar karena sudah kecil. kecil. Nah, apakah itu juga berlaku pada sesuatu yang mutlak dan tanpa batas? Tidak Kenapa? Karena yang tanpa batas itu sesuatu yang mustahil ada batasnya Apel dikatakan apel di suatu tempat dan waktu tertentu dengan misalkan sifat tertentu karena itu di perbatasan yaitu perbatasan waktu, perbatasan ruang, perbatasan sifat serta perbatasan wujud ada empat perbatasan wujud, sifat, tempat, tempat dan waktu. Apel yang sudah kecil di atas, di atas meja, meja itu pada jam 08.00 adalah bukan apel yang, yang besar pada waktu lain di tempat lain, tempat lain. begitu hukum kontrahnya jadi tempat, tempat waktu lain, lain tempat waktu lain sifat, sifat lain itu meneg menegasikan Menegasikan, Menegasikan sebuah, sebuah apel kecil, kecil di tempat tertentu, di waktu tertentu, di waktu tertentu. Oleh karena, karena itu hal dikatakan, dikatakan pasti tidak ada yang sama keadaan sebuah benda Tidak, tidak mungkin di tempat, di tempat itu, itu pada jam, jam itu, itu ada apel besar dan, besar dan kecil. kecil, tidak, tidak mungkin, mungkin. karena itu merupakan ruang dan waktu yang terbatas dan benda pun terbatas, sifatnya pun terbatas di sebuah toko itu banyak barang-barang yang dijual di sebuah toko itu yang dijual itu dalam barang-barang ada persamaan karena ada persamaan tentu Pedagang Memerlukan sebuah pembedaan Agar barang-barang yang sama itu Tetap dinilai beda Barang-barang yang sama Dinilai B, beda Jadi rokok kan sama rokok tetapi kan beda jenisnya Maka perlu dibuat kode Akhirnya apa? Barang-barang itu dibuat kode barcode itu, kode angka. Dengan kata lain, maka hampir dipastikan di toko itu tidak ada barang yang sama. Begitu seharusnya. Jadi misalkan untuk Opnam, dicek itu mudah. Satu barang meskipun itu sama, maka barang itu harus dibuat kode yang berbeda di dalam persamaan barang tersebut ini hukum kepastian. kepastian. Karena kalau nanti semua, semua barang itu di, an, disamakan dengan kode, kode, yang sama, kode yang sama akan menimbulkan kerancuan komunikasi, komunikasi dengan pembeli, dengan pembeli. dan kerancuan perhitungan. perhitungan. Perhitungan apa keuangannya dan perhitungan apa barang nanti akan kerancu kenapa? Karena ada barang yang sama Tertulis sama tetapi, tetapi Yang satu sudah terjual. terjual Akhirnya bingung Bagaimana ini Ada, Ada orang ternyata mau beli Saya beli Roti Itu, itu Yang besar dan, besar dan kecil Kan pembelinya, pembelinya bingung ya Begitulah Menimbulkan Kebingungan komunikasi antar manu sia, Karena tidak mungkin satu barang itu bersifat, bersifat, bersifat dua yang berlawanan Bisa menimbulkan geger dan bisa menimbulkan masalah bagi, bagi orang, orang lain membuat, membuat orang bingung ya Maka butuh sebuah, sebuah keunikan dari sebuah, sebuah barang tersebut Nah, nah, itu, itu tidak itu berlaku itu dalam kemutlakan. Kan. Jadi, kalau, kalau kita lihat di dunia ini kan ada ada beberapa orang, beberapa barang kan? beberapa jenis barang, beberapa waktu, beberapa tempat. Akhirnya keterbatasan orang, keterbatasan tempat, waktu, keterbatasan barang menimbulkan keharusan. Dibuat sebuah pembedaan maupun pengkontradiksian Nah sedangkan di dalam kemutlakan itu sang mutlak tidak Tidak majemuk Tidak ada komunikasi dengan mutlak lainnya Tidak ada mutlak itu karena dalam mutlak itu tunggal adanya Bernilai tunggal maka, Maka tidak ada kontradiksi Kontradiksi, kontradiksi, kontradiksi itu, itu karena adanya perbedaan, perbedaan Baik wujud barangnya Yang, yang melihat barang Tempat dan tempat, waktu Itulah muncul sebuah Kontradiksi Seorang yang, yang kehilangan, kehilangan barang, barang Tidak mungkin di laporan itu, itu menyebutkan, menyebutkan Saya kehilangan barang A Yang iya. Besar dan kecil di tempat ini Per jam ini yang sama Itu akan bingung Pak polisinya untuk mencatat itu Bagaimana mungkin terjadi Sebuah barang Sebuah barang ini Yang bersifat beda Bertentangan Di satu waktu Di tempat yang sama Dalam keadaan yang sama Kan tidak mungkin kecuali saya kehilangan dua barang Yang satu besar, yang, yang satu, satu kecil, kecil itu, itu baru logis. Logis. logis Di situ tidak ada kontradiksi, ada kontradiksi. berarti Walaupun ada barang Kecil atau besar tidak kontradiksi Karena berbeda Wujudnya Yang, yang kecil, kecil itu wujudnya itu. ini Barangnya ini, bendanya ini Yang besar, yang besar itu, itu wujudnya Lain dari yang tadi Jadi Hukum kontradiksi, kontradiksi ini Hanya berlaku di perbatasan atau alam semesta karena kalau tidak ada kontradiksi tentu menimbulkan kontra pemikiran kebingungan akhirnya akhirnya bingung sesama manusia itu bingung sesama orang yang bergaul juga bingung Mungkin di rumah tangga suami istri juga bingung, anak pun jadi bingung, di kantor karyawan jadi bingung, di toko, di jalan, di mana-mana orang bingung akhirnya apa, menimbulkan kekacauan, pemikiran, maka butuh sebuah kebenaran logika terhadap sebuah benda yang wujud, sebagai sesuatu yang unik atau tidak, sama dengan, sama dengan yang, yang lain justru dengan ada kontra apa kontradiksi ini menimbulkan apa menimbulkan kondisi yang yang jelas itu loh. kondisi yang tidak sama dengan benda lain keunikan justru dengan adanya kondisi ini timbulnya adalah keunikan masing-masing wujud karena keunikan itu muncul pergerakan sesama yang terbatas dengan cara itu timbul hukum alam-hukum alam yang beraneka macam itulah yang dinamakan dengan kontradiksi di alam perbatasan nah semua itu karena di dunia ini benda-bendanya majemuk sedangkan di, al di kemutlakan itu tidak terjadi demikian tidak ada kontra-kontraan Jadi tidak mungkin Tidak mungkin Ada kalimat begini Karena tadi itu Di dunia itu ada Misalkan ada apel Warna merah Kemudian ada apel yang bukan warna merah maka di kemutlakan tidak ada Kemutlakan yang warna merah Atau kemutlakan warna hijau tidak Benarka ada Kemutlakan yang, yang tinggi Dan kemutlakan yang rendah tidak um. ada Kemutlakan ke yang besar, besar tidak ada Kemutlakan yang kecil Tidak ada Karena itu tunggal Jadi sifat mutlak itu sudah sifat kemudian ditambah lagi sifat, sifat, sifat lain dan, sifat, sifat, lain dan sifat, lain sifat itu tetap tidak bisa bertentangan itu. karena kemutlakannya itu jadi ketika ada yang, yang mutlak, mutlak itu misalnya begini ini. Katanya. misalkan ini bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa, bahasa kemutlakan kemutlak. saya katakan apel warna merah mutlak ini loh apel warna merah ini, ini dalam kemutlakan maka apel warna merah itu mutlak Sifatnya apelnya, apelnya mutlak, mutlak, merahnya mutlak, merahnya mutlak, maka, maka tidak, tidak ada yang, yang lain dan tidak, tidak butuh yang lain untuk mengokohkan maupun mempositifkan apel yang, apel yang, yang merah itu. itu. Tapi kalau apel di dunia ini butuh seperti itu, apel, apel yang, yang merah obat itu bukan apel itu, hijau kan begitu? Kan dalam, dalam logika itu. ilmunya, dalam pengetahuannya sehingga. Karena yang, yang mutlak itu, itu tunggal Tidak ada kontradiksi, kontradiksi.